pagi-pagi kita, tidak ada SD panjang sekali hati Dinas pendidikan juara, yes, hai <tuh> yang Bapak Ibu rekan-rekan tenaga pendidik dan kependidikan SD 113 satu tiga yang kami bagikan dan kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu ta'ala atas segala karunia yang tiada batas karena atas pertinggalnya kita semua masih diberi nikmat sehat, nikmat keluwasaan sehingga kita bisa berkumpul menjalin umumah pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Juni 2022. Dalam kegiatan workshop implementasi kurikulum di SD 113 Banjar Sari Kota Bandung. <tik> Bapak dan Ibu juga rekan-rekan tenaga pendidik serta kepentingan SDN 113 Banjar Sari, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini, dimana pembukaan telah kita lalu bersama. Yang kedua, ada penyanyikan lagu Indonesia Raya Yang ketiga, pembacaan doa Sambutan dari kepala sekolah Sambutan dari sekolah serta pendidikan Kota Bandung Dan penyampaian materi workshop oleh narasumber. Baiklah, baik. Bapak ada diperlukan anakan tenaga pendidik serta pendidikan SDN 113 Bajan Seri Kota Bandung Untuk menambah rasa nasional dan kesintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Karina hujan S.Pd. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Terima kasih. Alhamdulillah mudah-mudahan doa yang telah kita pejarkan bersama tadi diterima dan kabulkan oleh Allah SWT Baiklah Bapak, Ibu, dan sekan-rekan yang berbahagia Acara berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SDN 113 Banjarsari Kepada Bapak Agus Musalin, SPDM, MPD, disilahnya out yeah. there. あさ Tiga banjar kepada yang telah membawa Amen. Oh. Gue sehari di la hora Nah, cinta negara, cinta agama. Cinta budaya cinta. Budaya. Cinta Cinta budaya, musyrid. Dan